Oke, okay, kembali lagi bersama Aromoto Vlog Jadi, untuk di video kali ini, gue bakal nge-review ini: Honda CRF150L Supermoto, mod modif budget pelajar, tapi dalam gorong budget pelajar Dubai, maksudnya. Go, go, go, go, go, go, go. oke okay, jadi jarang-jarang kan gue nge-review CRV 150L baru kali ini doang sih ini juga kebetulan punya teman masih baru motornya kemarin tuh baru keluar dari dealer belum ada sehari langsung dimodif kayak gini ini stiker di blok mesinnya aja masih ada nih jadi motornya masih baru langsung dimodif kayak gini di full modif ya namanya juga pelajar ya kan pelajar Dubai maksudnya dan untuk Instagram ownernya kalian bisa aja langsung follow ini dia kebetulan ownernya juga punya speed shop oke langsung aja kita mulai dari bagian mana dulu bagian atas lah ya yang paling kelihatan jadi untuk di bagian atas ini dia pakai stangnya dia pakai rental 997. Ini original bukan replika. Du kontaknya lupa dimatiin lagi. Ini original bukan replika. Warna biru. Kan kalau rental yang 997 itu ada replikanya kan ada super kopinya. Tapi ini yang ori. Ke kelihatan sih dari apa barpetnya busa barpetnya. Kalau yang ori busa barpetnya dia agak keras. Kalau yang replika itu dia empuk-empuk. Bisa empuk barpetnya. Terus, untuk bagian handle, untuk bagian handle ini dia pakai expedition. Ini bisa dilipat ke atas ke bawah, tapi oh ke depan juga bisa. Expedition warna biru, terus ini untuk handle koplingnya, expedition juga sama, lipat ke atas sama ke depan. Cuma ini handle-nya dia pakai yang emang khusus PNP CRF, jadi rumah, rumah handle-nya dia tetap pakai yang ori. Ini dia, terus handle udah kita bagian headlamp. Untuk headlamp-nya dia pakai beta 250RR. Ini yang LED, LED Daymaker sih dibilangnya. Jadi udah sepaket kayak gini, headlamp sama batok kayak gini plus pakbor belakang itu udah sepaket. Beta 250R merek HRV Terus untuk bagian lampu senya dia pakai yang LED. Ini yang LED running sih kalau dibilangnya teh. Nah, ini dia. Tapi kata ownernya nanti lampu sennya model lepas jadi dibikin lampu sen yang langsung di USD gini, biar lebih simpel lah. Untuk bagian USD, eraser eh dulu. riser dia make merek Cak yang model KTM tadi. Awalnya pakai riser bawaan USD, cuma terlalu tinggi stangnya, jadi diganti yang pendek pakai yang C ini. Biar posisi stang lebih pendek, terus di bagian saklar nggak ada yang diganti, masih saklar ori kiri, kiri kanan, cuma ada tambahan saklar lampu di sini, saklar on-off. Untuk hand gripnya, dia make kawahara kiri kanan mereka kawahara terus untuk bagian usd mana nanti aja usd terakhir bagian kaki kaki kalau untuk body dia masih pakai body original kayak apa CRF150 jadi nggak gak diganti body yang model lain kan biasanya kalau CRF150 tuh pada, pada make body CRF450 kan kalau ini masih pakai body original terus untuk decal ini dia dari Dirtieros Graphic ini dia dia pakai lapisan warna chrome sama stabilo Dekalnya di RT Graphics ini dia ini ada lapisan stabilo warna stabilo sama warna chrome di bagian nama sama nomornya kayak gini nih dan untuk decal ini special order gue yang desain sendiri jadi untuk decalnya ini gue yang desain terus cetaknya di Dirty Hero Graphics bikinnya ini untuk bagian belakangnya ada gambar-gambar astronot emang si owner minta untuk konsep dekalnya pakai karakter astronot kayak gitu Ini. terus cover jok dia make yang <coughs> bahan apa sih namanya ini bukan upgrade nggak tahu bahan apa sih namanya pokoknya itulah warna putih biru karena emang biar ngikutin konsep motornya warna putih cuma kalau untuk cover joknya warna putihnya emang beda sih sama putih bodi dia lebih putihnya lebih apa ya ya pokoknya beda aja sih makanya kalau konsep motor konsep motor yang paling susah dicari warnanya itu putih biru sama apa ya merah gitu jadi putih itu kan ada ada banyak tipe kan putih ini putih itu kan jadi makanya nyari pasnya itu susah terus cover jok udah kenal pot kenal potnya dia pakai Norifumi Fumi roket 4 ih cok jatuhan <laughs> Nori Fumi roket 4 cuma ini yang baru karena di bagian sini udah ada emblemnya nih kayak cetakan-cetakan logo gitu lah jadi ini yang keluaran baru Norifumi Fumi roket 4 coba kita cek sound tapi ini untuk kondisi mesinnya standar jadi ya cek sound kenal gitu aja gak ada yang beda suaranya pasti da kampus itu lagi ada UTS soalnya nanti kita diusir nih trok tuh udah terus sekarang bagian oh ini bagian kanan dulu ya untuk footstepnya kiri kanan dia pakai Expedition warna biru handle remnya dia pakai scarlet ini yang bisa dilipat cuma lipatnya ke belakang doang bukan ke atas terus untuk bagian kirinya sama footstepnya Expedition pedal personilnya scarlet sama apa sih namanya Cover gear scarlet juga, warna biru. Jadi emang konsepnya ini motor tuh putih, cuma ada perpaduan biru sama stabilo kuning stabilo. Terus pakai ini tutup magnet dari Z Power, warna biru. Cuma emang warna birunya agak beda sih. Ini agak muda, ini agak tua. Sama ini dia nge ngeripen cover head. Nge Ripen cover head jadi biru candy. Tapi, memang sih, perbedaannya sebelum nggak di repaint cover headnya sama kemarin polos tanpa ban apa, nggak di repaint tuh, lebih ganteng kayak gini, anjir, kayak gini. Jadi, cuma nggak repaint cover, head aja ini nambah kegantengan tuh berapa persen itu Ya, pokoknya, ke kecil lah kalau di repaint, apa cover headnya gini. Cuma ini warna biru di nya kadang ngikutin konsep, part aksesorisnya warna biru semua kan, nggak ngikutin warna nya kalau warna stabilo kayaknya kurang bagus, kan? Ini ada stabilonya nih, kurang stabilo. Jadinya kayaknya lebih cocok kalau biru candy. Terus ini frame slider kiri kanan, ini kiri, ini yang sebelah kanannya Ini pakai CRF150 juga frame, untuk frame slider. Aduh, panas, cuman anjing kenal pot. <laughs> Terus untuk engine guard, dia cuma pakai yang bawah aja nih yang plastik. Untuk bak, blok, apa blok kiri kanannya? Dia nggak pakai engine guardnya, jadi cuma pakai yang bagian bawah aja bagian ini udah semua. Oh ya stop stop lamp lupa. Untuk stop dia make yang 3 in 1 tapi yang ada spakbornya. Coba kita nyalain. Nah, ini dia. nggak kelihatan sih, soalnya siang. Ini stop dia pakai yang 3 in 1 tapi yang ada spakbornya. Tapi kalau dilihat-lihat kayak sebenarnya lebih kece pakai yang kayak gini sih, model gini. Ketimbang nggak ada spakbornya. Kalau CRF ya, kalau CRF. Dia kelihatan lucu kalau nggak ada yang spakbor kayak gini. Kalau kata jadi kalau kata saya mah cakepan pakai yang model kayak gini. Biar tetap apa Biar lebih cocok aja gitu sama bodinya Stop lamp udah body semua udah Paling bagian kaki-kaki doang sih Kita mulai dari USD dulu Untuk USD nya ini dia pakai real jam Real jam merek Expedition Triple claim hitam Cuma tadinya Ownernya pengen yang Triple claim biru segitiga biru Biar masuk sama Konsep ininya Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat Kalau warna biru dia lebih cocok sih Cuma karena emang kemarin pas Ownernya beli kosong warna biru cuma ada warna hitam ya udah terpaksa pakai hitam aja. Cuma untuk real jamnya ini dia diribon lagi biar lebih empuk. Ini dia. Kenapa pada ganti USD ya biar lebih kekar aja sih kalau buat supermoto, kalau buat trabas mah ya bisa aja. Cuma perlu diribon lagi biar lebih enak. Untuk USD dia pakai real jam expedition triple clamp hitam terus untuk bagian swing arab untuk bagian swing armnya ini dia pakai Scarlet. Dia pakai Scarlet yang model KTM. Ini model KTM. Untuk bahannya aluminium dan bobotnya juga ini swing arm tergolong ringan, lebih ringan dari orinya. Ini yang udah PNP buat CRF150L. Jadi tinggal pasang swing armnya. Terus bagian chain ininya apa sih namanya ini tensioner anti dia pakai dari Scarlet warna biru, ganteng sih kalau dilihat. Cuma ownernya ngambil warna silver biar lebih kelihatan, kayak kesannya emang kalau warna silver tuh kelihatannya kayak swing arm ori gitu. Tapi biar masuk juga sama USD depan sih. Terus monosoknya dia masih pakai ori, masih pakai bawaan, belum diganti. Kata ownernya nanti aja dulu, pelan pelan. Biar dompetnya bernafas dulu. Kita ke bagian gear. Untuk gear setnya ini dia pakai rozet ukuran 46 belakang depan 13 jadi 1346 rozet warna biru ukratenya ini pasti TK racing karena nggak kelihatan juga sih mana sih ya enggak ada mereknya pokoknya oh, ini kayaknya retek racing warna gold rantai TK racing gear belakangnya rozet ukuran 1346 13 depan 468 46. ukuran 520 untuk gearnya jadi bukan yang 428 kan kalau bawaan CRF kan 428 Terus gear set udah, sekarang kita ke wheelset. Kita bagian depan dulu. Untuk disc brake depannya, dia make tor. Ini tor yang diameter besar. Untuk wheelsetnya, dia make takasago. Exhale, Asia. Ini dia takasago. Exhale, Asia. Cuma ini di repaint. Jadi warna asli, asli velgnya tuh warna hitam. Ini yang pinggirannya warna asli hitam, cuma di bagian tengahnya sama ownernya di repaint, ditambahin warna stabilo. Untuk tromolnya ini pakai ori kayaknya. Cuma di repaint Stabilo. Hitam Stabilo. Untuk jari-jarinya dia pakai hitam, Nepal Gold. Dan untuk ukurannya ini depan belakang dia pakai yang kecil. Jadi yang depan ini pakai 250. Yang belakang tuh pakai 300 kurang 300 atau 350. Depannya 3 apa 250. Untuk ukuran velgnya untuk bannya pakai Pirelli Diablo Rosso ukuran 110/70 jadi kecil sih kalau dibilang nih dan kalau untuk bagian depan tuh ban, bannya tuh mentok ukuran 120 kalau 120 dia udah mepet sama ini usd kalau pakai 130 nggak akan bisa pasti kena di usd mentok jadi itu dia tuh velgnya maketak sago bannya pakai Pirelli diablo rosso sama ini ada tambahan jalur roda juga jalur roda tuh ini pakai CRF juga cuma kemarin custom as rodanya untuk kaliper dia masih pakai bawaan Bawaan CRF Untuk wheelset depan udah Sekarang kita ke wheelset belakang Nah jadi untuk wheelset belakangnya dia pakai Takasago Exalacia juga Depan belakang Yang belakangnya ini ukuran 300 Jadi nggak kelihatan lebar sih karena emang kecil Seharusnya ini kalau 300 Bagusnya tuh buat bagian depan Terus belakang tuh pakai Ya 350 atau 400 lah Bahannya sama pakai Diablo Rosso juga Pirelli Ukuran belakang nih 150 per 60 Padahal dia ban nya ukuran 150. Kenapa nggak kelihatan lebar, nggak kelihatan gambot? Karena ya diameter velgnya yang cuma 300. Kalau dia pakai diameter velg yang ukuran 350 atau 400, pasti nih ban dia, dia akan lebih ngebuka. Jadi lebih lebar kelihatannya. Jadi gitu. Untuk pak untuk ukuran velg dia ngaruh ke bentuk ban. Semakin gede ya ban semakin lebar ngebuka. Karena ini pakai velgnya yang kecil jadi dia enggak terlalu lebar kelihatannya padahal udah 150 terus ini motor geser-geser terus <laughs> udah sih ini sama ini juga tambahan jalur roda kiri-kanan jadi depan belakang udah pakai jalur roda dan ini custom juga karena jalur roda yang bawaan apa as roda yang bawaan jalur roda ini kecilan eh kekecilan kegedean jadi harus dibubut lagi di custom lagi nggak PNP lah pokoknya padahal tulisannya PNP buat CRF tapi kenyataannya nggak harus di harus banyak penyesuaian lagi wheelset semua udah untuk standar sampingnya dia masih pakai original nantilah diganti kata ownernya pelan-pelan ini untuk dudukan plat depannya juga di custom pakai yang di bagian atas banyak yang nanya Pak Bang kalau pakai dudukan plat nomor kayak gini yang di atas yang di kolong ketilang enggak sih kalau menurut pengalaman saya selama pakai plat nomor yang di kolong kayak gini pas ditilang juga nggak dipermasalahin gitu. Yang penting masang, yang penting pakai plat nomor gitu. Jadi kalau kata saya mah plat nomor di kolong gini nggak bakal ditilang. Kecuali kalau nggak pasang sama sekali baru ditilang. Cuma ya tergantung juga sih polisinya, nggak tahu kembali ke polisinya lagi. Pokoknya kalau menurut pengalaman saya pakai kaya, apa kayak gitu. Yang penting plat nomornya dipasang aja. Mau di kolong, mau di mana yang penting dipasang. Udah semua kayaknya wheelset udah kaki-kaki udah body semua udah spakbor tail jam semua udah dan untuk total modifikasinya sama rincian apa aja yang diganti itu nanti di akhir video sama saya ditaruh jadi kalian bisa cek aja nanti di akhir video jadi mungkin untuk review modifikasinya cuma segitu aja sih udah direview semua kan bagian-bagiannya sama nanti ini paling dikasih video test ride-nya Oh ya tuh lupa untuk bagian mesin ini dia masih standar masih full standar bawaan pabrik yang diganti itu cuma ecunya aja. Jadi ecunya make Juken 5 BRT. Mungkin sama gue dikasih video test ride-nya dikit. CRF standar. Kalau mau dibilang untuk bagian mesin ya performanya CRF untuk KLX sama CRF itu 11 12 lah untuk torsi sama tenaga atasnya. Cuma kalau dibandingin sama WR untuk tenaga masih lebih galak WR kondisi standar pabrik. Cuma kalau untuk handling, kenyamanan berkendara gue lebih milih CRF atau KLX, kenapa? karena bisa, karena lebih lincah handlingnya kalau untuk WR enggak, karena ya emang bobotnya sendiri kan yang beda WR kan paling berat sendiri jadi untuk kelincahan handling kayak gitu, kenyamanan berkendara gue masih lebih pilih CRF atau KLX tapi untuk mesin gue pilih WR kalau untuk kaki-kaki, ya gue megang WR lah WR juga lumayan empuk sih, cuma emang kurangnya dia yang depannya aja masih teleskopik oke, langsung aja kita ke video test ride-nya Lari bawahnya agak lebih galak sih sedikit, mungkin karena efek dari Juken kan ganti Juken Tapi ya atasannya tetap masih ketahan sih, nggak lepas lari apa putaran atasnya. Ya namanya juga mesin standar ya kan cuma ganti Juken apa ganti ECU doang, ECU racing. Emang bener sih kalau masalah mesin WR sama CRF dalam kondisi standar masih unggul c apa wr wr 155 cuma kalau bicara handling masih lebih enak crf untuk masalah handling masih lebih nyaman crf kenapa ya mungkin karena bobotnya lebih ringan kan jadi kalau di bawah tuh masih lebih enak crf lebih nyaman lah buat apa banting kiri banting kanannya kayak gitu tuh kalau wr mah Gak enak pisan di handlingnya Jadi ya Begitulah kira-kira Setiap produk ada kekurangan Dan kelebihannya masing-masing Gak bisa disamaratain kan saya gak bisa dibanding-bandingin Yang satu lebihnya ini Yang satu kurangnya ini Yang WR lebihnya Mesin standarnya udah enak Cuma kurangnya berat Kalau CRF Mesin standarnya agak loyo lebih loyo, cuma bobotnya ringan Jadi lebih nyaman di bawah Ini ju jujur-jujuran aja kita mah Jujur-jujuran ya kan aja. Kalau untuk handling di bawah itu Enakan mana, nyaman lebih nyaman yang mana Gue lebih nyaman ke CRF CRF 150 Tapi kalau untuk masalah mesin Dalam kondisi standar bawaan pabrik Emang performa performanya gue akuin Gue air lebih unggul Cuma WR kurangnya di bobotnya aja yang terlalu berat. Kalau untuk kaki-kaki sama aja sih dua-duanya. Sama-sama enak depan belakangnya juga empuk. Jadi cuma agak galak di bukan awalnya aja kalau CRF mah standaran mesinnya. Jadi untuk putaran atasnya dia cuma teriak doang. Agak biar ya. Jadi, <tuh> jadi atasannya tuh CRF kalau standar dia cuma teriak doang, mesinnya cuma teriak tapi nggak ada larinya gitu. Tapi untuk bukaan awalnya masih agak enak, lah Stop and go-nya maksudnya jadi posisi berhenti, posisi jalan dari posisi diam ke posisi jalan tuh agak agak enak lah. Emang kalau CRF memang harus di-upgrade lagi bagian mesin lah Ya paling paling enggak lah di-tune up lah. Tune up sedikit biar atasannya lebih jalan lagi. Atasannya biar lebih enak lah pokoknya buat jalan. Buat jalan jauh. kalau standarnya kan CRF emang enggak ada pisan atasannya teh atau enggak tahu mungkin karena saya hanya keseringan bawa 250 sama bawa WR jadinya pas bawa CRF rasanya kayak beda gitu apalagi kalau habis bawa gas-gas nih habis bawa gas-gas terus lu bawa WR standar kayak gitu itu kerasanya kayak beda anjir beda jauh yang tadinya lu bawa motor dengan power galak terus tiba-tiba turun ke power yang standar motornya kayak beda gitu digeber kok gak mau lari motornya Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video review hari ini review CRF modif supermoto budget pelajar dalam kurung pelajar Dubai maksudnya. <laughs> Oke, okay, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. And that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it A And if you play that game